Tahukah sahabat bahwa setiap tanggal 22 Desember kita peringati sebagai Hari Ibu. Penetapan Hari Ibu 22 Desember ini memiliki sejarah panjang. Memasuki era kolonial, perempuan tak hanya dijajah feodalisme, tetapi juga kolonialisme yang memelaratkan bangsa Indonesia. Melihat akan permasalahan tersebut, kaum wanita tak tinggal diam. Dalam semangat dan keinginan untuk merdeka, Kongres Perempuan Pertama dilangsungkan pada 22 hingga 26 Desember tahun 1928. Kongres Pertama tidak membicarakan tentang politik, tetapi berfokus pada permasalahan pendidikan dan perkawinan. Pergerakan kaum perempuan tidak hanya berhenti pada Kongres Pertama. Pada tanggal 20-24 Juli 1935, Kongres Perempuan Kedua dilaksanakan di Jakarta. Pada kongres tersebut dibentuklah Badan Kongres Perempuan Indonesia. Selanjutnya, gerakan perempuan tersebut lanjut hingga dilaksanakan Kongres Perempuan Ketiga di Bandung tahun 1938. Kongres Perempuan Ketiga menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu Nasional. Perintah Indonesia merekognisi perjuangan yang banyak dilakukan oleh perempuan pada masa itu. Selanjutnya melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur, ditetapkanlah tanggal 22 Desember sebagai hari ibu nasional. Hari ibu dilambangkan dengan setangkai bunga melati dengan kuntumnya. Lambang tersebut mencerminkan semangat perjuangan kaum perempuan Indonesia. Mak pendapat berikut dari para milenial. Ibu adalah orang paling berharga di dunia ini. Dia mengorbankan apa saja buat anaknya. I love you, Ibu. Ibu adalah cinta sejati, sebuah cinta yang sangat luar biasa. Ibu adalah orang yang sangat peduli bagiku, baik, perhatian. Dan sangat mengerti tentang diriku Ibu adalah orang yang merawatku dari kecil sampai besar Aku sangat butuh ibu di sampingku Ibu, terima kasih untuk semua jasamu Aku sangat menyayangimu Selamat hari ibu Bagiku ibu adalah malaikat tanpa sayap Ibu menjagaku dari kecil hingga besar sampai saat ini Ibu mengajariku berjalan selangkah demi selangkah Ibu menemaniku dalam suka maupun duka. dalam hidup adalah terlahir dari rahim ibu. Seorang wanita yang telah memberi kami cinta dan pengorbanan. Selamat Hari Ibu. Ibu adalah superhero tempat kita bersandar di saat kita lagi terpuruk dalam menjalani hidup ini. Tapi terkadang di saat kita mendapat kebahagiaan, kita lupa berbagi dengan ibu. Padahal dari doa seorang ibulah kita diberi anugerah kebahagiaan. Oleh Sang Maha Pencipta, cintai dan hargailah ibu kita. Selamat Hari Ibu.